Oke para sobat semua, selamat berjumpa lagi di channel saya, Masa Karya Mita ya. Pada video kali ini saya akan mereview pintu dorong minimalis Dimana saya akan mereview harga pintu dorong minimalis ini di tahun 2022 bapak, ibu atau saudara-saudara para sobat semua yang ingin tahu harga pintu pagar minimalis dengan motif sederhana kualitas terbaik saya biasa menjual pintu pagar minimalis ini dengan harga 450.000 1 meter persegi sini saya menggunakan untuk rangkanya polo 4x4 dengan kekebalan 0,9 dan untuk isinya saya menggunakan polo 2x4 untuk jari-jarinya atau isinya dengan ketebalan 0,7 ya buat para sobat semua teman-teman semua yang mau bikin pagar itu dorong mudah-mudahan video ini bisa menjadi rujukan untuk para sobat semua biar tahu harganya kualitasnya desainnya di tahun 2022 ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk para sobat semua dan jangan lupa yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe agar bisa ikuti selalu video-video saya selanjutnya.